kepala gua. Cak cantik bet, Sia. Ya datangi rumah ya. Ayo lah Cocok gak sama Banggo ini? Enggak cocok lah. Enggak cocok pula. Abang jelek apa diterima dia? Mak wah Mana ojek ini? Bang, Bang. Itu cewek yang semalam. Oh. Itu enggak bilang galak tapi cantik ya. Bukan cantik lagi tuh, tah. Segede dari punya, gila lu. Iya, Bang. Oh, gila Oke, santai, Bro. Dek, Adek cantik. Kali sex. Oleh Bang enggak? Kamu siapa? Jangan macam-macam dong -macam ya Sana pergi Gala nalik Apa lagi bang Sikat lagi bang Mantik ada. Woi ada apa ini Berani kok sama cewek lain Ini gue campur kau Ya apa kau Ya apa kawasah so hebat gula bang gawang-gawang aku dah keras, gawang kawas, oh, sikit bang sikit lagi bang aduh kok diem aja kau jadi aku harus ngapain bang kok kira gak sakit dipukul dia pukul ganteng, pukul ganteng, pukul ganteng Gak kena, gak kena Leceh kok ya uh, Gak kena juga Gak kena, iya yeah, iya yeah, iya yeah. <tuk> Aduh ma, hancur masa depanku Aduh bang Kenapa, masa depanku kena bang Serius kau? Iya yeah. Kabur kita yuk Udah iya iya Daripada masa depanku kena juga ya. <tuk> Mampus len Kamu gak apa-apa kan? Enggak bang Terima kasih ya udah nolengin aku <tuk> Iya sama-sama bulan terdampar di pelataran hati yang teman, matamu juga mata mataku ada hasrat yang ingin terlarang satu kata yang sulit. Salah mudo eh. terucap. Hingga oh. batinku tersiksa. Tuhan tolong aku jelaskanlah perasaan. Wih wih, mantap juga suara Bang ya. Kala penyanyi sih. Iyalah, gila kok. Merdu kan? Saking merdunya tek. Menggagal jadi penyanyi tek. Kenapa rupanya Bang? Bisa kayak gitu Panjang ceritanya Kalau abang jadi penyanyi, kalah artis-artis tuh tahu lah kok, suara abang merdu Wih, fisik oke okay. Kira kau Ya, ya, ya Pantesan abang sekarang punya jalan bakso ya kan ya, cuman lagi itu yang halal Kerja apapun tek yang penting berkah Diridoi sama Allah Maksudnya apa bang? Gini Teg, apapun pekerjaan kita Pedagang, petani, penjual sapu, ngepet Kita jangan pernah tinggalkan sholat Oh iya bang, iya bang, paham paham Bang bang, ntar bang ya, aku mau cabut dulu Kemana kok? Sholat! Alhamdulillah hmm. anak buahku tobat satu hmm. Halo Bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Iya dapat dek Abang bisa jemput adek adik de tadi nungguin ojek tapi nggak ada yang lewat Oh Ya udah Bang langsung berangkat. Tunggu Abang di sana ya. Makasih Bang. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Tuha Hambamu dari dari dari sengsara karena cinta bukan kemana-mana. sakit kali, aduh bang sakit kali bang, aduh kenapa kalian tadi disana dipukuli kami bang, aduh sakit kali alah paling kalian buat masalah kan, suwer bang gak ada bang, biar sih jelasin kok gak duduk dulu gitu ya bang, sakit kali nih bang aduh, duduk duduk duduk duduk duduk, aku aduh, yang kayak gini yang gak bisa, udah, udah. jadi ini kereta siapa? abang bukan mikirin kereta apa orangnya, malah mikirin kereta Enggak, soalnya lain. Soalnya itu atas supra badai. Ini lumayan yang cantik. Ada jumpa di pinggir jalan, Bang. Kok tuker lah supra butet sama supra ini, Bang? pandai bukan Bang. Aduh! Alah, paling kalian buat masalah, kalian, kan? Aduh! enggak ada, Bang, aku buat masalah, Bang. Swear. Tapi tadi di pinggir jalan ada cewek, Bang. Sendiri. ya Aku ganggui, Bang, kok. Oh. Turasa, kan? Orang kalian jahil. Kalian geser dulu meja, nih. ya Bang. Cepat, coba coba buat kau. duduk aja kau. Wah, banyak nyamuk di sini. Gak tau di situ, gak banyak nyamuk. en udah, bang Sini aja, op, kiri-kiri, itu kanan. Oh, oh ya, ya, betul-betul kiri sana. Bener, udah, kok duduk kok minggu. Pokoknya orang mau dimarahin, diam aja, berantem Lembran, temulain. aku tampar sesaat. Alang lagi, Abang, heran ya, gak aku abang? biasanya abang kayak gini. Setan mana yang merasuki abang? Iyalah, udah tobat abang. Kalau abang gak tobat dimasuk pesantren sama ya abang. Jadi, kau harus tobat juga, bang. Iyalah, tobat juga. Kalau abang lah, En. Kalau abang suruh kami tobat positif. Dunia ini sepi. Kalian mau masuk surga apa masuk neraka? Neraka bang! Eh bodoh kok neraka, pau Eh surga bang, surga, surga, surga. Bang, bang, bang. Itu bukan cewek yang tadi bang. Oh iya buat iya buat Ah, gak ikut ikutan aku. Bang, bang, bang. Stop stop stop stop stop. Apa kalian? Jangan macam-macam. Matian kereta kau. Terus saya kok boy? Oh, Kalau kau mau dari sini pigi, tinggalkan cewek kau nih. Sini kau, sini kau, sini kau. Maknyus kau, lihat aku mau gak Kau tengok nih. Uh. Lah! <tong> uh. Wah! Uh. Kuku uh. uh. baru, tadi maser paku, kepalaku. Kalau abang ngadukin maafkan Mamu, nggak sengaja buat nggak sakit kan? Nggak nggak nggak. Darilah kita nggak bicara itu. Oh, iya, ya. Eh Ade, jumpa lagi kita dek. Eh, eh kau? Jangan macam-macam kau ya. Jadi kalau nggak macam-macam ngapain dek? Kalau nggak aku teriak ini? udah teriak aja dek. Gak ada yang dengar di sini. Tolong! Eh, eh suara dekku. Tolong! Tolong! Ah kan, betul kan? Woi! Aduh bang, salahku apa bang? Kok dipukul, sakit banget. Iya, salah kami apa bang? udah kali kalian? Aduh bang, ini adekku. <laughs> Adek adik abang. Muka aja nggak mirip bang. Abang bohongnya. Iya ini abangku, mereka bang yang sering ganggu aku. Oh berarti kalian ya bukan aku bang. Aduh, aduh, aduh, aduh. aduh, aduh, aduh, aduh. Bacem -bacem, abang nggak kenapa kenapa? Nggak. Maafin ya bang ya. Di situasi seperti ini abang nggak bisa ngelakuin apa apa. Iya bang nggak apa-apa yang bertengah Abang nggak kenapa kenapa. Jadi. Uah <laughs> Ali, Ali, Ali, Ali, mantap nih, mantap nih, mantap nih.